Oke okay, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Ini adalah kelanjutan dari episode 1 dan juga episode kedua Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1 dan juga 2 Kalian wajib untuk menonton episode 1 dan juga 2 Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya Seperti apa Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1 dan juga episode 2 Kita lanjut saja ke dalam episode ketiga ini Nggak usah kebanyakan masa sih atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode ketiganya. Let's go, bro. Waduh, akhirnya aku bisa menembak ya kan? Dan juga aku sekarang udah masuk ke organisasi copet atau rampok dari si Carolin itu. Hahaha. <laughs> Yaudah, sekarang aku langsung saja tidur. Besok aku akan ikut merampok bersama dia. udah, sekarang aku tidur aja. Waduh, ini akan udah siang-siang begini dia belum bangun. Gimana sih? Katanya mau merampok kan. Woi. Bangun, woi. Wah, siang ini, katanya mau merampok. Woi, woi, bangun! Woi, woi, woi! Waduh, waduh, waduh! Ada apa sih? Kamu bangunin aku? Ada apa? Ada apa? Lihat jam ini, udah jam berapa? Wah, Udah jam 3. ya? Kan udah jam 3 kan? Sekarang kita mau merampok. Gimana sih? Kamu masa kesiangan ya? Kan? Oh iya, iya. Waduh, maaf ya, maaf ya. Enggak ada kata maaf. ya udah. Sekarang kita langsung saja siap-siap Eh bentar dulu, aku mau mandi dulu Mau mandi? Masa rampok mandi sih? Jangan dong Oh, jangan mandi? Ya jangan, masa rampok mandi gimana sih? Oh, yaudah sekarang kita ambil senjata yuk Ayo jangan mandi, apaan akan masa mau rampok mandi enggak jelas Oh iya, iya, sorry ya Ya apa-apa dong walaupun badan bau atau jelek gitu enggak masalah namanya kan perampok kecuali kamu kerja di kantor gimana sih kamu hehe iya iya, iya. Suri sorry, sorry ya udah buru yuk, kita langsung sana yuk oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah ini dia senjata kamu nih ini ambil nih Oh oke okay, oke okay, oke okay. ini senjataku ya iya yep, betul sekali ambil oke okay? oke okay, oke okay, oke okay. nah habis ini kita langsung saja cari-cari markas musuh atau rumah-rumah yang besar gitu untuk kita rampok semua barang-barangnya dan kita jual, oke? Okay? Oke, okay, kamu kan yang tahu. Iya, aku yang tahu. Yaudah, sekarang kamu ikut aku aja. Oke, okay, aku selalu ngikut belakangmu. Oke, okay, oke, okay, buru-buru buru-buru. Nah, ini dia nih rumah yang mantul nih, udah besar ya kan aman ini kayaknya. Aman gimana? Ya aman lah orang sepi begini nih rumah. Oh, seperti itu. Iya, lah seperti itulah. Ya udah, sekarang kamu masuk aja ke rumahnya. Aku jaga di luar. Kamu ambil semua barang-barangnya. Oke? Okay? Loh, kok begitu sih? Aku sendiri? Ya iyalah kalau misalkan kita ikutan berdua nih di atas, yang jaga bawah siapa? Oh, ya juga ya. Yaudah, udah, sekarang aku masuk ya. Ya, aku tunggu di luar ya. Oke, okay, oke. Okay. Aus, ninggalin. Enggak, eh enggak percayaan banget sih kamu Oh iya siap-siap siap. aku langsung naik atas ya oke okay, silahkan silakan. waduh kayaknya nih seru banget nih rumahnya besar sekali dan juga aku dijagain sama si Karolin. ah ah, ah, ah. kayaknya aman nih nggak ada yang bisa berhentikan aku dan dia udah sekarang aku langsung saja masuk Kini ya, kan barang-barang di sini ambil, ambil. nih ambil. Ini juga ambil. Ini. Wih, banyak-banyak juga nih barang-barang ini. Ambil, ambil, ambil. Wih, apaan ini? Wih, wangi banget ini. Widih, kayaknya dijual mahal nih ini. Waduh, waduh. Udah, ambil. Terus ini juga ambil. Terus ini ambil. Oke, semua barang-barangnya aku ambil. Let's go Wah ah ah ah Udah aku ambil semua ini barang-barangnya Dan juga aman juga ini rumah ya Gak ada yang mengganggu sama sekali Dan juga masuknya gampang lagi Ah ah ah ah ah Yaudah seorang aku langsung saja Story ini barang-barangnya Mudah-mudahan dia suka Dan kita dapat duit yang besar Ah ah udah sekarang aku langsung saja ke bawah mudah-mudahan di bawah masih aman Oke okay, let's go ke bawah Karolin Karolin eh ada apa wih lihat dong lihat dong video banyak sekali Iya ini aku udah ngambil semua barang-barang yang ada di sini wih mantul banget mantul yoi dong siapa dulu ya kan Maxim gitu ya udah sekarang kita langsung yuk pulang yuk loh langsung pulang iyalah nanti kita jual jualnya nanti di rumah oh seperti itu iya kamu nggak mau aku mau ya udah kalau misalkan kamu mau ikut oke okay, oke okay, oke okay. lets go ya oke okay, lets go oke okay, ah Kena nyampe juga nih di markas ya kan? Yoi yoi yo. Yaudah jadi gini Nah sebelum kita menjual barang-barangnya Mendingan kita kayak kemarin lagi Biar semangat gitu Ah eh, ngapain kayak kemarin teh? Ya biasalah tiduran Oh tiduran? Iya biar tenaganya tuh Boah kajiplah terkumpul sempurna Hahaha <laughs> Baik banget Yaudah sekarang so kamu tiduran Oke okay, oke okay, oke okay. Seperti kemarin ya Oke siap. Nih udah tiduran nih. Oke, aku bakal hitung. Satu sampai tiga. Kamu harus sudah siap, oke? Oke dong. Aku mau selalu siap akan kan kapanpun, dimanapun seperti itu. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Udah siap? Ya jelas sudah dong. Oke lah udah nggak sabarnya mulai. Oke. Hmm ber udah, udah ber lima jam ini. Wah, lima jam. buset gak kerasa ya. Ya memang mantul ya. Yo mantul-mantul mantul. mantul. <laughs> mantap, mantap. Ya udah, sekarang kita langsung saja jual barang-barangnya. eh mau jual di mana? Ada di situ tuh, deket kok dari markas kita. Itu udah langganan gitu. Oh, seperti itu. Ya, ya udah, sekarang kita langsung saja ke sana. Nanti kita bagi-bagi duitnya, oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita langsung sana ya. Oke, okay, kutin aku. Oke. Okay. Nah di sini tempatnya. Oh di sini deket kan? Deket sih. Ya deket lah kalau misalkan jauh-jauh Capek bos bawa barangnya bos berat. Yoi betul. Udah sekarang kita langsung saja tanya. Mirsi, Mirsi. Hei eh, ada apa? Eh seperti biasa bro aku mau jual-jual nih barang nih mantul nih barang. Oke tuh hitung dulu ya. Silakan kamu hitung. Satu dua tiga. Empat Lima Enam Tujuh delapan Sembilan Sepuluh Ada sepuluh Yap betul sekali sepuluh Berapa nih kira-kira nih Kira-kira Aku bayar Satu miliar Wah oh, Mantap mantap Mana duitnya Nih nih nih satu miliar nih oh, Oke okay. di Mantap ini mantap Yoi yoi Mantul kan Mantul Ngomong-ngomong Ini di belakang siapa Ini adalah partner bisnisku Wih sekarang udah ada partner ya Oh jelas dong aku kan usaha yang mantul yang sukses gitu Hah pengusaha pengusaha apa rampok ya usaha rampok itu hahaha <laughs> <laughs> hehehe gimana sih kamu Ya udah perkenalkan ini adalah Maxim. Wih Maxim. perkenalkan ku adalah Adam Oh iya siap-siap Adam Adam Adam siap-siap-siap siap Wih jangan kaku gitu santuy santuy Oh iya iya Yaudah. Pamit dulu ya. Aku mau bagi-bagi duit nih sama dia nih. Oh, seperti itu. Yuk dong. Aku kan baru ngerampok itu, baru dapet duit banyak ya kan. Oh, iya iya, siap siap siap. udah, aku pamit dulu ya. Oke, okay, siap. Nanti kalau misalkan kamu dapat barang lagi, ke aku aja, guling-guling. Oke okay, oke, okay, siap. Dadah. Dadah. Oke, okay, Maxim mau berapa nih, Maxim? Ya terserah kamu aja lah. Loh, kok terserah aku sih? Ya mau gimana tuh Ya kan kamu yang ngajak aku. Oh, iya juga ya. Ya udah, nih kamu 400 juta, aku ratus juta. Gimana? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya udah, deal ya. Oke, okay, deal. Nanti besok kita rampok lagi. Eh, enggak tahu sih besok atau kapan gitu kita rampok lagi. Oke, okay? semaunya aku aja, oke. Okay? Oke okay, siap oke okay, siap Yaudah sekarang kamu balik aja ke markas Kamu istirahat oke okay? Aku balik ke rumah oke okay? Oke okay, oke okay, siap Terima kasih ya atas bimbingannya Oke okay, siap Terima kasih juga nih uangnya Oke okay, siap Dadah Dadah